Tak ya, mama bapak? Tuh. Hah. Ale komedus. masih oh. ah <tik> <tik> <tik> satu apa sih Larang! Berapa? apa. Ah, Amel sini, Mel. apa sayang? Si kok. Oh! <laughs>